Orang wudhu dalam keadaan tanpa berbusana atau dalam keadaan telanjang di kamar mandi sesuai mandi dia belum sempat pakai busana kemudian berwudhu wudhunya sah atau tidak? Kalau yang ditanyakan sah atau tidak wudhunya, memang tidak ada satupun hal-hal yang membatalkan wudhu tanpa busana, membatalkan wudhu tidak ada. Kalau misalnya buang gas itu kan membatalkan. Wudu. Tapi kalau tanpa busana apakah membatalkan wudhu Itu tidak membatalkan wudhu Atau syarat sahnya wudhu harus berbusana Tidak ada syarat sahnya wudhu harus ber, berbusana Karena memang tidak masuk dalam kategori syarat sahnya wudhu Dan tidak membatalkan wudhu Maka orang yang wudhu dalam keadaan telanjang Tanpa busana wudunya adalah sah Tapi timbul masalah Masa kita mau menghadap Allah Ta'ala Ya, Ini ibadah yang paling utama untuk menghadap Allah Ta'ala Bersuci Nah kalau udah bersucinya aja teranjang lah Kira-kira nanti menghadapnya gimana? Bersucinya tidak so, sopan Karena itu permasalahan adab Ya kita minimal ambil anduk lah emangnya di kamar mandi enggak ada anduk Ambil anduk, tutup itu yang paling vital tuh ya Ya tutup pakai anduk Kemudian ber, lah. Ini dari sisi adab Apalagi kalau bisa ganti dulu Sampai sempurna Betul-betul dia niat mau ibadah Karena wudhu ini adalah ibadah Kalau dia niat dengan sungguh-sungguh dengan menghargai Allah Ta'ala maka nanti ibadahnya akan semakin ber, bermakna. Wa syair fa min Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu muncul dari hati yang ber, bertakwa.